Halo guys selamat datang di channel tutorial dan untuk tutorial kali ini teman-teman aneh mau ngebagiin tutorial itu cara menampilkan keyboard di PC atau laptop teman-teman tapi teman-teman sebelum kita lanjut ke tutorialnya bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman dan teman-teman ini dia cara menampilkan keyboard di PC atau laptop kamu teman-teman nah teman-teman untuk cara menampilkan keyboard di PC atau laptop kamu langkah pertama kita buka menu Windows teman-teman ya kita buka menu Start Windowsnya teman-teman nah teman-teman jika sudah terbuat kemudian kita ketikkan di Shared Program and Files di sini kita ketikkan keyboard okay, ya teman-teman kemudian kita di sini cari uh, software yang bernama onscreen keyboard teman-teman ya Kemudian kita klik saja uh, software tersebut ya teman-teman ya atau aplikasi tersebut teman-teman. On screen keyboard namanya teman-teman ya. Kita klik yang ini teman-teman. Kita tunggu loadingnya ya teman-teman. Nah maka secara uh, otomatis teman-teman keyboard kamu akan ambil di PC atau laptop kamu teman-teman ya. Dan ini sangat berguna sekali jika uh, keyboard uh, PC atau laptop kamu itu ada yang macet ya teman-teman ya tombolnya. Jadi uh, on screen keyboard ini yang ditampilkan pada PC ini sangat berguna ketika uh, keyboard di PC atau laptop kamu mengalami kerusakan teman-teman ya. Kamu bisa mengetik di sini dengan mouse ya teman-teman. Nah, teman-teman itu dia cara menampilkan keyboard uh, di uh, PC atau laptop ya teman-teman ya. Caranya cukup mudah sekali. Kita klik uh, menu start, kemudian kita di sini cari Chat program and fields, kita cari keyboard ya, teman-teman. Ya, kemudian kita pilih software yang pertama on screen keyboard, teman-teman, untuk menampilkan keyboard di PC atau laptop kamu, teman-teman. Nah, teman-teman, itu dia caranya, teman-teman. Ya, nah, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Nah, terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.